Barcelona boyong Robert Lewandowski, Real Madrid Tidak Panik Tuh Real Madrid tidak akan panik berburu pemain tambahan setelah Barcelona resmi memboyong Robert Lewandowski dari Bayern Munchen. Bahkan Los Blancos tetap fokus melepas beberapa pemain ketimbang membeli yang baru. Barcelona resmi mengumumkan perekrutan Robert Lewandowski dari Bayern Munchen Sabtu 16 Juli 2022 malam waktu Indonesia Barat. FC Barcelona dan Bayern telah mencapai kesepakatan prinsip untuk transfer Robert Lewandowski. Demikian pengumuman Barcelona di situs resmi mereka. Menurut laporan, Blaugrana harus mengeluarkan dana 50 juta euro plus tambahan demi memboyang Robert Lewandowski ke Camp Nou. Pemain berusia 33 tahun itu menandatangani kontrak bersama Barcelona setelah menyelesaikan tes medis. Dia bakal membela Elberka sampai 30 Juni 2025. Manuver Barcelona merekrut Lewandowski menunjukkan keseriusan mereka untuk merebut tahta Liga Spanyol dari tangan Real Madrid pada musim depan. Namun, Real Madrid tidak serta-merta panik. Persaingan antara Real Madrid dan Barcelona memang sering membuat penggemar membandingkan perkembangan di kedua klub. Meski demikian, menurut Marka, Selasa 19 Juli 2022, Real Madrid tetap fokus melanjutkan rencana dan proyek yang dibangun sejak kembalinya Carlo Ancelotti ke klub. Setelah memenangkan gelar La Liga dan Liga Champions, Real Madrid telah merekrut Antonio Rudiger dan Aurelien Tchouameni. Keduanya didatangkan karena mempertimbangkan usia Casemiro dan keinginan Ancelotti menambah stok bek tengah. Meskipun ada rumor Real Real masih mencari pemain nomor 9, rumor tersebut tampaknya lebih dikipasi oleh pers daripada oleh manajemen atau presiden Real Madrid. Setia sama Real Madrid, Raul Gonzalez tolak tawaran 3 klub Eropa. Legenda Real Madrid Raul Gonzalez benar-benar menunjukkan kesetiaannya di Santiago Bernabeu setelah menolak beberapa klub Eropa demi tetap berada di ibu kota Spanyol. El Ferrari saat ini menjabat sebagai manajer Real Madrid Castilla dengan kontraknya tersisa satu tahun lagi. Raul akan menjalani musim keempatnya di Castilla dan akan memulai pelatihan pekan ini. Baru-baru ini, ia dilaporkan menolak tawaran dari klub Liga Espanyol mengungkapkan bahwa dia masih memprioritaskan Madrid. Sebenarnya, Espanyol pernah mencoba untuk menggoda Raul beberapa bulan lalu sebelum mereka menunjuk Diego Martinez. Dan pria berusia 45 tahun itu juga tertarik dengan proyek di RCDF Stadium, tetapi sekarang lagi ia lebih suka bekerja di Valde Bebas. Pada awal tahun ini, Raul juga telah dikaitkan dengan klub Liga Primer Leeds United yang akhirnya memecat Marcelo Bilsa dan digantikan oleh JC Marsh. Tapi sebelum Marsh ditunjuk, nama El Ferrari sudah berada dalam daftar tetapi dia menolaknya. Bahkan jawara Liga Eropa, Entra Frankfurt juga getol untuk mengontrak Raul tahun lalu, namun ia benar-benar setia kepada klubnya. Pelatih Castilla tersebut mengaku tidak ingin terburu-buru untuk mengambil langkah berikutnya dalam karir kepelatihannya. Dia lebih suka bekerja sama dengan para pemain muda di Castilla, mengajarkan cara menjadi seorang pesepak bola profesional dan memberikan seluruh pengetahuannya yang sangat luas kepada para pemain. Selain itu hubungan Raul dan manajer Madrid Carlo Ancelotti juga sangat baik yang membuat kerjasama keduanya terjalin dengan begitu rapi dan apik. Tentuhan pertama Gareth Bell di MLS menjanjikan penonton terpukau lihat aksi pemain buangan Real Madrid itu. Debut Gareth Bell bersama Los Angeles Football Club atau LAFC mengesankan. Pemain buangan Real Madrid itu memukau penonton meski tidak mencetak gol saat diturunkan melawan Nashville SC minggu 17 Juli. Pada pertandingan yang berlangsung di Goodies Park tersebut, Bell tampil sebagai pemain pengganti. Pemain asal Wales tersebut masuk pada menit ke-71 menggantikan penyerang LAFC Christian Arango. Kehadiran Bell mendapat sambutan dari fans LAFC dan hujatan supporter tuan rumah Nashville. Baru tiga menit di lapangan, Bell pun menunjukkan kelasnya. Pemain yang pernah menjadi andalan lini serang Les Blancos itu menemukan momen yang tepat untuk menghibur penonton yang hadir. Umpan lewat tumit yang diarahkan kepada rekannya Joshua Evans sudah cukup membuat stadion bergemuruh. Sentuhan pertama tersebut memang sangat mengesankan. Hanya saja, Bell belum terlihat mampu beradaptasi dengan permainan LAFC. Kerjasamanya dengan Carlos Vela juga masih terlihat belum padu. Bell tampil hingga peluit panjang dibunyikan, sayang mantan pemain Tottenham Hotspur itu gagal mencatatkan namanya di papan skor. LAFC sendiri akhirnya menang dengan skor 2-1 lewat dua gol yang dicetak Christian Arango dan Justin Houtens. Sementara gol tuan rumah dicetak Haini Muftar. Selain Bell, mantan back Juventus Giorgino Shalini juga tampil dalam laga ini. Dia bermain selama 60 menit sebelum kemudian digantikan oleh Eddie Segura. Kehadiran Schellini membuat pertahanan LAFC kokoh. Rodrigo berharap bisa konsisten di Madrid. Rodrigo go senang bisa memberikan kontribusi untuk Real Madrid. Striker asal Brasil itu ingin melakukannya lagi di musim 2022-2023 namun dengan konsisten. Rodrigo mencetak 7 gol dalam 11 pertandingan terakhir bersama Madrid di musim 2021-2022. Dua di antaranya ke gawang Manchester City pada laga like kedua semifinal Liga Champions yang menjadi comeback sensasional bagi Los Blancos. Pelatih Carlo Ancelotti kemungkinan akan terus memberikan kepercayaan kepada Rodrigo bersama Vinicius Junior dan Karim Benzema untuk mengisi trisula lini depan. Pemain berusia 21 tahun itu sudah siap dengan tantangan baru. Saya sangat senang dengan bagaimana musim lalu berjalan, terutama menjelang akhir karena saya bermain dengan baik dan teratur, kata Rodrigo seperti dikutip dari diario sport. Saya mencetak gol, saya memberikan assist dan menunjukkan versi terbaik dari diri saya. Musim ini saya berharap melakukan hal yang sama, tetapi sepanjang musim, tegasnya. Madrid sejauh ini tidak terlalu aktif belanja meski sudah melepas Gerard Bell dan Luka Jovic selaku pemain penyerang. Sempat ada ambisi mendapatkan Kylian Mbappe namun tiba-tiba kandas karena sang pemain perpanjang kontrak di Paris Saint-Germain. Sejauh ini pembelian Sipri Madrid ada di sektor belakang, raksasa asas Spanyol itu memboyong Antonio Rudiger dari Chelsea.